Kembali lagi bersama kami di AIM berita kali ini datang dari Palu, eh salah gambar, nah itu, seorang anak asal Palu protes kepada tukang paku payung, karena, setelah ia membeli paku payung tersebut, ternyata saat ia coba pasang ke payungnya, ternyata payungnya malah jadi bocor. Sehingga anak itu kehujanan dan akhirnya sakit, menurutnya, seharusnya paku payung itu buat payung kan, tapi kenapa malah bocor, ia pun masih bingung atas hal tersebut. Berita selanjutnya datang dari sepak bola. Barcelona kalah melawan Bayer 8-2, setelah diteliti, hal itu ternyata hoaks belaka, dikarenakan yang asli yang ada badaknya, mama tahu sendiri. Berita selanjutnya datang dari dapur, seorang anak menangis karena es krimnya belum digoreng. Anak itu mengatakan bahwa jika belum digoreng berarti es krimnya masih mentah, saat telah selesai digoreng oleh ibunya, anak ini malah tambah menangis, dikarenakan es krimnya hilang, ia memarahi ibunya dikarenakan es krimnya diganti jadi air, padahal menurut ibunya ia tidak mengganti es krim tersebut dengan air, dan sampai saat ini, polisi masih sedang menyelidiki mengapa es krimnya hilang, dan malah jadi air, jika kalian tahu kemana es krim itu pergi, segera lapor ke kepolisian setempat, sekian berita AIM News kali ini. Saya pamit undur diri. Nilai 10, ingin dapat nilai 10, puluh-puluh-puluh, oh 10, untuk ulangan itu, itu. tapi ternyata, oh nasibku